Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kebun Tani Semoga Yang menonton channel Kebun Tani Tetap diberi kesehatan Dipanjangkan umurnya Dan dilimpahkan dalam rezekinya. Di sini Kebun Tani akan menjelaskan yaitu pupuk NPK 161616 pupuk NPK dari Pak Tani nah ini ada kandungannya yaitu nitrat 7 B 90 ppm ZN 60 ppm CU 60 ppm Dan MN 55 ppm Nah NPK 1616 Itu dari Rusia ini Memiliki unsur hara, memiliki unsur hara yaitu ini, nitrogen 16 persen, 16 persen, dan magnesium 1%. Kalsium 5,15%. Dan ada sulfur 0,09%. Dan juga banyak sekali kandungannya. Ada nitrat 7%. Baron 90 ppm. Zin atau Zn 60 ppm. Chopper. 60 ppm dan maggen 55 ppm untuk cara aplikasinya atau cara menggunakannya ini dengan cara ditimbun tanah itu juga bisa ada tiga cara dan disebarkan ke permukaan tanah juga bisa satu lagi, dengan cara dilarutkan dalam air, terlebih dahulu lalu disiramkan ke tanah. Untuk ketanaman ini bisa dilarutkan, bisa ditaburkan, bisa ditimbun dalam tanah. Dan ini ada keunggulan-keunggulannya satu mengandung unsur hara seimbang ada nitrogen fosfat dan kalium dilengkapi magnesium dan CaO nah ini banyak sekali sangat bagus sekali dan yang kedua Mengandung N Nitrat 7% Sehingga Cepat diserap Oleh tanaman Nah ini sehingga Sangat cepat Diserap oleh tanaman Nah ini Sangat bagus sekali hmm, Tanaman Cepat dan tanaman cepat sekali pertumbuhannya. Nah, dengan pupuk ini bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, yang ketiga sangat mudah larut dalam air. Ini cepat sekali larut. Sangat mudah larut. Sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada veget. Yaitu unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif Sesuai kebutuhan tanaman Yaitu pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah Nah ini sangat banyak sekali kegunaannya Bisa digunakan untuk Memupuk berbagai macam tanaman, yaitu baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, hortikultura, sayuran, buah-buahan, bunga palawija, serta tanaman perkebunan lainnya. Dan ini ada anjuran pemupukan pada tanaman cabai. 25 gram per pohon semangka atau melon, 25 gram per pohon tomat, 25 gram per pohon kubis, 15 gram per pohon sawi 150 kilogram per hektar sawit juga kacang panjang. 250 gram per hektare kentang 500 kilogram per hektare bawang merah 300 kilogram per hektare kelapa sawit 1,5 kaki per pohon per aplikasi 3-4 kali pemupukan per tahun nah, kelapa sawit Kelapa sawit TBM, kelapa sawit TM. Ini untuk pupuk susulan 5 sendok makan NPK 161616 dan 2 sendok makan larut larutkan dalam 10 liter air dan dikocok dikocorkan nah, lalu dikocorkan untuk 50 tanaman untuk 50 tanaman untuk 10 liter itu 5 sendok dan fase generatif yaitu 5 sendok makan NPK 16 16 16 dan 2 sendok makan NPK MKP Pak Tani Larutkan dalam 10 liter Air, lalu dikocorkan Untuk 50 tanaman Untuk tanaman cabe, semangka Tomat, kubis, sawi Kacang panjang, nah ini sekitar 10 liter Untuk 50 Tanaman Nah Karena NPK 1616 16 ini Dari Pak Tani sudah terbukti Sudah terbukti Ampuh Nah ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like, subscribe Channel Gabun Tani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh